Baiklah para sahabat, seluruh dimanapun kalian berada untuk menemani santai sore kalian saat ini akan menyuguhkan vitamin bahagia dari idola kesayangan kita Ke gambar pertama, para sahabat, ya kita awali dengan kebahagiaan yang sangat masya Allah banget ya Yang didapatkan, yang dirasakan oleh kita semuanya Untuk acara hari ini, para sahabat, ya idola kesayangan kita masya Allah banget nih Tampil sangat cantik dan pastinya banyak sekali nih Orang-orang yang selalu men idola kesayangan kita, diantaranya ada Kak Sania, ada Abi Ramzi juga yang ikut hadir di acara hari ini. Masya Allah banget ya, warga Konoha pastinya penasaran banget nih ada acara apaan sih memakai kostum dan pastinya memakai gaun warna putih semuanya nih para sahabat. ya. Kita lihat di kalimat caption yang dituliskan diunggah oleh Lesnar si Komik. Wah, ada Abi juga, nggak sabar juga lihat setelan lengkap Abang El. Semoga acaranya lancar, ya Allah. Amin, Masya Allah banget ya. Kita lihat juga di momen berikutnya. Ini ada postingan Abang El nih, bersama Kasania. Masya Allah, senyumannya Abang Fatih membuat kita semakin bahagia banget ya. Mudah-mudahan Abang El sehat terus, bahagia terus. Dan semoga selalu menjadi kebanggaan kedua orang tua Tentunya mendoakan yang terbaik untuk idola kesayangan kita Berikutnya bersahabat kita lihat juga di unggahan Ayah Kejora Ayah Kejora mengunggah sebuah postingan foto Bareng Abi Ramzi dan Abang El Cucu kesayangan, Masya Allah banget ya Memakai tentunya seragam warna putih Dibikin penasaran lagi nih untuk warga Konoa semuanya Masya Allah Dan kita lihat juga di kalimat caption yang dituliskan oleh Ayah Kejora Berpuluh-puluh tahun mengidolakan Abi Ramzi, baru sempat foto bareng sekarang, Masya Allah. Tentunya kita bahagia juga melihat postingan ini, dan kita lihat juga langsung ada jawaban dari Abi Ramzi. Udah bertahun-tahun kita kenal, katanya tuh luar biasa, the best banget nih, semoga silaturahmi tetap terjaga dengan baik. Dan kita lihat juga di kolom komentar berikutnya dari akun Sandy underscore Park mengatakan Masya Allah gemesnya ayang aku pakai baju bodas katanya itu ya. <laughs> Ini tentunya kebahagiaan yang sangat luar biasa didapatkan oleh kita semuanya Dan kita simak juga Di berikutnya selain Ayah Kejora Ada Bang Boril juga nih Yang mengunggah sebuah postingan foto Memakai seragam baju warna putih Bareng Kak Uya Mungzi Ini luar biasa keren juga bersahabat ya Bang Boril Ikut di acara hari ini Dan salpok juga nih kalimat caption yang dituliskan Bismillah menuju sumber satu dan Bali satu. Wow, ini cute banget ya Dan semoga sehat terus Bang Boril, Bang Wiamungsi Mudah-mudahan selalu bisa menjaga idola kesayangan kita dimanapun berada Dan kita lihat juga persahabat di kalimat komentar Tentunya banyak sekali tanggapan hingga respon yang diberikan dari akun Instagram, abang underscore L mengatakan lancar selalu acaranya apapun itu. Amin. Mudah-mudahan selalu sukses dan lancar ya acaranya. Dan kita lihat juga. Potret Abi Ramzi dan Abang El, Abang Abang El ini selalu bikin salvo, gaya fotonya Masya banget ya, selalu cute dan selalu menggemaskan. Dan kita lihat juga salvo kalimat yang dituliskan di kalimat komentar dari akun Sri Anus Keruah Juningsi mengatakan, Leslar kawal sampai selamanya, berkali Leslar Abadi, amin. Mudah-mudahan perselabatnya semakin banyak lagi nih dukungan, support dan doa yang diberikan untuk Leslar family. Kemudian juga persahabat yang masih di akun Instagram yang sama Ini mengunggah sebuah postingan video Beni Mulyana Sofian Wow, bersama Kak Salsa nih persahabat ya Dengan tentunya baju yang berbeda Beni selalu bikin salvo keluarga Konoha juga Apa mungkin nih? Untuk hari ini acaranya adalah acara lamaran Beni. Coba kita simak di kalimat komentar Di sini banyak pertanyaan nih persahabat ya Dari akun Alisa3548 mengatakan Acara apa tuh, Min? Katanya tuh, ada bertanya nih, persahabat ya. Acara apa sih hari ini kok Lesler pakai seragam, tentunya warna putih, dan AB ini beda nih, persahabat ya. Kita lihat di jawaban komentar dari Mary salsabila 01 Di situ mengatakan bantu jawab lamaran AB ini. Wow, Masya Allah banget ya. Hari ini ternyata lamarannya AB ini mudah-mudahan lancar, dan mudah-mudahan selalu diberikan kesuksesan amin dan kita lihat juga persahabat ya komentar berikutnya salvo dari akun nia alfatih mengatakan pada penasaran nasib jadi warga konoha ya dari zaman dinosaurus sampai akhir zaman masih cari-cari vitamin aduh insya allah banget ya ini acaranya ab ini tepatnya persahabat ya kita selalu mendoakan yang terbaik semoga Idola kesenangan kita selalu diberikan kemudahan apapun yang dilakukan dan semoga lancar ya untuk acara AB ini hari ini Berikutnya juga bersahabat ya kita simak ada kabar yang sangat membanggakan sekali nih untuk Warga Konoha Alhamdulillah Lesti Nagita Aurel dan Sarwenda Ini berkolaborasi di acara Sofi semalam Cinta Midley ini tembus di satu trending loh ini luar biasa banget persahabatan yang sudah masuk trending satu ini keren luar biasa nih empat wanita cantik empat wanita yang sangat menginspirasi untuk semua orang Masya Allah ibu-ibu keceh disebutnya ya persahabat ya trending satu di YouTube Masya Allah Alhamdulillah berkat dukungan yang luar biasa dari kita semuanya support yang terbaik yang untuk leslar kemudian juga persahabat ya perhatikan di IGsnya voli Akbar ini dua jam yang lalu mengunggah sebuah Postingan video Papa Bi yang tentunya sedang bergabung dengan anak motor, nih, para sahabat. Ya, ini sih kejutan juga untuk warga Konoha. Apapun yang dilakukan, selalu dimudahkan. Kita selalu men-support apapun itu untuk idola kesayangan kita. Dan pastinya, kita juga masih menunggu, cidukan-cidukan vitamin lainnya. Jangan kemana-mana, terus ikuti channel Diva TV yang akan selalu memberikan informasi terbaru.